Oke, okay, balik lagi di Rekson Visual K. So kali ini datang dari band Jepang lagi. Ya sih, kebanyakan visual key dari Jepang ya, mungkin mungkin kebanyakan dari Jepang. Tapi sudah merambat ke negara lain. Penyuka visual key dan penyuka style style dari penyuka visual key. Emang banyak sih sebenarnya saya. Not denger tuh di mana ya di YouTube atau enggak di Instagram. Style swagie itu sudah merambat ke berbagai negara karena emang sedikit unik dan apa ya, emang keren banget. Mungkin bisa dikategorikan ini ada gotiknya, ada pokoknya ada gotiknya sih, ada seremnya ada kalornya ada ya macam-macam lah Suake visual kita berbeda-beda ya style -nya. visual kali ini memulai debutnya di tahun 2014 Desember kan dan ini emang keren banget menurut saya karena saya pernah denger spill musiknya di instagramnya sih sebenarnya tapi di TikTok tiktoknya juga saya pernah denger sih tapi emang keren banget nih asli Walaupun video klipnya lama, tapi menurut saya lagu yang satu ini emang keren banget. Buat kalian yang belum tahu dengan visual kayak yang satu ini atau belum tahu dengan band yang satu ini, nengah kita langsung aja reaksi band yang satu ini, band cabang, play. Namun high ball, ini dia, saksa. judulnya buat kalian yang belum tahu ini adalah judulnya Aru Chu jadi Chu keren keren keren banget ini benar dan musiknya juga asik tapi gramernya nih, sedikit kelihatan jauh banget lah, jadi kayak gimana ya, dari tampilan mukanya mungkin tampilan makeupnya kayak jauh banget sih dari pinggir, kalau kayak gini nih ya, kayak style dari samping ini kelihatan banget nih, kayak <tuk> tapi musiknya, yoi musiknya terapi nih disuake ya yo cuman yang beda ini dari makeup up sama hair yang maksudnya asiknya musiknya hmm Ini dia scriptnya dari Vokalis ya, emang enak juga sih. Ini script bukan Bro ya. Hmm. Sha, sha, sha, sha wow ini bagian yang lain lah Banget. gila ini video hukumnya so itu dia dari saksa keren musiknya keren saya suka dengan saksa ini cadas gimana asik kan lagu dari saksa ini adalah judulnya emang benar. haru chill emang kisip banget Emang asik banget lah ya, asik banget dari musik. Awalnya juga dari cleannya, dari screennya, walaupun screennya seperti itu. Jadi, tapi keren sih sebenarnya. Saya suka dengan musiknya. Nah, ya, salpok sama rambut yang warna pink, keren pink atau merah ya. Pokoknya warna itulah, lah, keren. Nih. Cuman dramanya nih, ternyata kok kayak cewek banget ya dari pinggir tapi cowok sih sebenarnya sebuahnya tapi emang musiknya sih yang saya dengar tuh emang keren banget ini musiknya cuman video klipnya mereka tuh lagi minum-minum santai sampai ya jackpot juga ya ujung-ujungnya tapi musiknya sih yang saya dengar tuh emang anak banget so buat kalian yang belum tahu dengan band Saksa atau yang sudah tahu dengan band Saksa jangan lupa untuk support terus band Saksa jadi X A A pokoknya astalah Saksa Pokoknya itu susah juga nih ngomong Saksa dan Nah, nama bandnya itu X X Saksa ya yeah, itulah so itu dia dari visual K dari Saksa dan jangan lupa untuk supportnya dan jangan lupa untuk follow instagramnya dari band Saksa Official dan jangan lupa eh pokoknya instagramnya tuh kalau nggak salah Saksa Official apa ya kontak malah kontak kalau misalnya pokoknya itulah nanti saya kasih tau lah di video klip eh di video klip nanti saya akan kasih tahu di deskripsinya video clip aslinya mending kalian nonton langsung video klip aslinya Akutnya ini saya pakai musik double jadi kurang jelas soal musiknya jadi nanti saya akan kasih tahu buat kalian Ben apa aja yang keren. So, sampai di sini dulu reaction kali ini. Nanti saya akan balik lagi untuk kasih tahu visual kayak apa lagi mungkin kedepannya Atau beberapa hari kemudian nanti saya akan kasih tahu lagi visual kayak apa lagi nanti. lah ya. Nanti saya akan cari bahan dulu di Instagram atau enggak di TikTok mungkin ya. Yang lagi booming atau yang lagi keren itu apa ya. Ben visual apa sih yang lagi keren atau nanti saya akan kasih tahu aja lah ya. Oh, sampai di sini dulu dan jangan lupa untuk supportnya dan jangan lupa sekali lagi share video gameplay aslinya biasa saya ini nanti saya akan kasih tahu lagi ya kedepannya Oke. Okay. So, thank you so much for watching. See you next. Peace Okay. Again.